Kedron, beneran mau pindah? Iya, lo kaya. Emang berapa harga sewanya? 3 juta per bulan. Kita bayar kontrakan sejuta per bulan aja setengah mati, Mas. Sehubungan dengan naiknya angka kasus COVID-19, pemerintah memutuskan untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Jule, bantuin gua dong. Si bos lagi kita nasi goreng lu nih. Uh, gimana kalau gua ajarin cara bikinnya, terus lu bikin sendiri? Nasi goreng gila! Lu viral, Jule!